Kami menyalurkan ke beberapa masjid dan TPK yang ada di Kecamatan Enggano ini. Kendala-kendala yang kami hadapi adalah akses akses jalan yang luar biasa dengan kondisi jalan yang berlumpur, jarak tempuhnya dan kendaraannya juga ya yang yang membuat kami kesulitan. Kekurangan Alquran di Pulau Enggano ini masih cukup banyak. Ini dikarenakan salah satunya adalah transportasi dari ibu kota provinsi di Bungkulu ke Pulau Enggano ini cukup jauh dan cukup terbatas. Makanya kebutuhan Al-Quran di pulau ini masih cukup banyak. Mari kita berwakaf di BWA untuk memenuhi kebutuhan Al-Quran di daerah-daerah terdalam di Indonesia.